Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore nah disini saya berkunjung ke kebun porang saya jadi ini cara saya memanen kata ini sebagian sudah mulai dorman sudah mulai dorman tapi yang lain juga masih banyak yang segar-segar tapi di awal bulan Maret ini sudah ada yang mulai dorman ini begini cara memanen saya untuk kata yang sudah dorman sempurna ini seperti ini ini apabila kata ini sudah lepas sudah lepas dari pohon porangnya, baru kita ambil baru kita ambil nah ini sudah mulai lepas kita ambil semua yang ya lepas sudah turun semua ini alhamdulillah dalam satu pohon ada empat katak satu dua tiga empat ini yang katak super nih pemain besar lumayan besar katak supernya lah ini yang kecil-kecil ini yang di ranting-ranting pohon-pohonnya jadi untuk pengambilan katak kita lihat dulu ini katanya sudah lepas dari pohon porangnya apa belum Kalau emang belum jangan diambil dulu Seperti ini rekan-rekan Seperti yang ini Ini belum turman sempurna Ini belum lepas nih. Jangan kita ambil dulu Nanti kalau kita ambil Paksa ambil kita potes Nanti kalau kita karantina akan busuk dan berjamur Sementara yang sudah lepas dari pohonnya seperti tadi, itu kalau kita simpan, kita karantina akan semakin bagus, tidak akan busuk, dan tidak akan berjamur. Demikian review saya sore ini rekan-rekan. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, dalam salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.